Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya NGK Wong Besok. Video kali ini akan menceritakan kehidupanku selama hidupku. Sebenarnya, apa rencanamu Tuhan? Aku hampir saja menyerah karena hujan. Mentalku benar-benar terkuras dan jiwaku terasa sangat hancur Aku memendam semuanya sendirian Tanpa seorang pun tahu keadaanku Mereka tertipu dengan wajah ceriaku, Senyum manisku dan semua tawaku Kepalaku hampir pecah Aku benar-benar lelah Kapan bahagiaku datang, Tuhan? Ingin rasanya berhenti senang Untuk bisa bernafas lega. Bukan bermaksud ingin mengeluh Hanya saja ujian ini terlalu berat untukku, Tuhan Gak ada yang bisa menghentikan waktu Dan gak ada yang menghalang Semuanya sudah begitu adanya. Terkadang aku menyesal atas langkah yang sudah aku ambil. Keputusan yang sudah aku ambil. Tapi penyesalan juga gak ada artinya. Karena balik lagi, waktu itu gak akan pernah bisa terulang. Dan waktu gak akan pernah bisa kembali. Ku hanya merasa sebagai manusia, terkadang kita merasa bahagia dan terkadang kita merasa bersedih. Karena hidup bukan hanya tentang selalu bahagia dan bahagia, tapi hidup juga bagaimana bertahan dan melewati kesedihan, kekecewaan yang ada pada diri kita. Aku gak pernah membahagiakan hidupku dengan orang lain. <tuh> Tapi aku hanya membandingkan mimpiku dengan kenyataan. Sakit, pahit, dan kecewa pasti ada semua seperti aku. Pada hari ini, aku melihat sekelilingku semuanya berlari. Semuanya tampak begitu indah untuk orang lain tapi tidak untukku. Tapi aku nggak mau lama-lama meratapi aku tidak mengecek siapa-siapa untuk pesetik denganku. Tapi ini hidupku. Aku tidak berharap untuk menjadi yang terpenting dalam hidupmu. Karena itu adalah permintaan yang terbesar bagiku. Aku hanya berharap suatu saat nanti, jika kau melihat aku, kau akan tersenyum dan berkata, "Dia orang yang selalu menyayangiku." Demi ketenanganmu, aku berhenti mengganggumu, tapi aku tidak akan. Berhenti menyayangimu Carilah aku jika kau membutuhkanku Aku tetap akan menjadi tempat pulangmu Aku punya dua tangan Tapi tidak bisa memelukmu setiap hari Tapi aku punya satu hati Aku juga mempunyai dua mata Tapi nggak bisa melihatmu setiap saat Aku punya dua kaki Tapi nggak bisa Melangkah bersamamu Setiap waktu Tapi aku punya satu hati Yang akan selalu mencintai Dan menyayangimu Setiap waktu Dalam Balutan doa-doaku Ikhlaskanlah Hati ini Tuhan untuk menerima apapun yang sudah engkau rancang Dan engkau berikan untukku Karena sesungguhnya Apa yang sudah engkau beri Untuk saya dan engkau adalah sebaik-baiknya perencana Jika hatiku lemah, kuatkanlah jika hatiku sudah benar-benar patah, gantikanlah dengan hati yang baru. Terima kasih sudah mendengarkan cerotehanku.